dari kelas 12 IPS1, saya akan membawa kampus berjudul "Di Sebuah Entah" dari Joko Wibowo. Sudah sekian tahun Maya hilang ngelayap kemana saja dia ya? belum juga pulang. Tenang saja, aku cuma mau iseng cari hiburan. Nonton komedi manusia di kebun. Aku tanyakan pada petugas jawatan penculikan manakah mayat saya disimpan? Jawabnya Mayatku masih kami sekap Dalam sebuah dokumen rahasia negara Bolehkah saya bicara dengan sebentar? Tidak bisa Dia tidak akan kami lepas Sebelum melengkapi bekas-bekas identitas seperti surat, kartu, dan asal usulan jelas Ada juga yang bilang Loh, kan sedang jalan-jalan Mudar mandi yang mencari jejakmu, Mengapa kamu selalu menghindar dan menjauh dari kita Demikianlah ceritanya Kami saling kehilangan Selalu bersilang langkah, berselisih jalan disimpan penungatan di sebuah entah yang semisbi waktu dan selina ruang. Sampai suatu malam, seseorang datang dalam hujan. Membuka pintu, menyibak bayang. Mayatmu, kutemukan di sudut halaman koran yang terongkut di bak sampah di depan kantor depan mian pemberedilan siapakah engkau perempuan aku bertanya aku seseorang atau sesuatu dari makasila setelah menyerahkan mayatku ke dalam luka ia pun menghilang kembali ke halusin tapak tapak kakinya Pijat-pijat darahnya Seakan dalam yang Berjalanan panjang Sehanya Ke sebuah Coba ceritakan Apa yang sesungguhnya terjadi Siapa sesungguhnya Perempuan yang mengantarmu ke sini Jangan Jangan sekarang Aku masih dalam Untayan mata-mata Yang bersembunyi di sini Di berkas Kudekat ia, Kubarikan dalam kalu keluarga Jangan nakal Tidurlah dengan sopan Sampai tiba saatnya nanti kau pisahkan semua ini Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Wuludan Dari kelas 12-1 Saya akan membacakan tentang Puisi berjudul Ziarah Dari jokowi -Nobo. Masih ada sebuah rumah di sana Yang tak pernah mengharap seseorang datang mengunjunginya. Masih ada dinding di tinggusan Ruang bersih, terang Jendela-jendela putih Tempat senja berpendaram Dengan rambutnya yang keemasan Masih ada si kecil lagi asik menggambar pada tembok pencoretan Semalam hujan singgah sebentar dan setelah meninggalkan rencetnya di kulkas itu ia pun berangkat ke sebuah kota yang jauh Ingin ku peluk parasnya lucu Tapi tidak ingin dunia Kecilnya ku simpul. Lihat Aku sedang menunggi selalu Kerimis dan perahu kolen yang kayu Melayang kecil menuju pantai yang teduh Masih Masih ada seseorang sedang duduk Memungkuk di bawah ku cahaya Kusu pembaca berkas-berkas tua. Semalam, si mayat datang dengan baju baru. Ia titipkan salam manisnya untukmu. Ingin ku terima bentuknya dalam paru-paruku, tapi tak ingin ku kantungnya. Rindunya sebab hatinya lebih tegah dari waktu. Maaf, aku sudah membaca surat-surat yang telah lama ku tulis. Tapi tak pernah ukirin karena aku tak tahu alamnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pariluda Wiradatama akan membacakan puisi karya Joko Purnomo yang berjudul Perempuan Pulang Pagi. Rumah yang ditinggalkan semalam masih menyala terang benderang. Sebab ia ingin setiap orang yang lewat di depannya bilang, lihat perempuan kita masih mencangkung di depan jendela, menghadap langit menghadap waktu menghadap usia ia pulang di dini hari sehabis hujan dan angin pergi ia tendang pintu yang pura-pura membisu dan kepada cermin yang bergoyang di pojok ruangan ia berbicara tadi solusi selusin lelaki mau menciumku tapi kutekam saja dengan geramku semua lari tunggang langgang ia pulang dini hari ketika pulang belum mau pergi ia menyanyi ia menari dan sambil berlegok masuk ke kamar Gemetar melihat seseorang sedang mendengkur dengan gempar Bukankah, bukan kau yang semalam kucumbu di kuburan? Sialan, ternyata kau mendahului ku terkapar di ranjang yang tak lama lagi akan terbakar Lantas ia berhias dengan bergegas ke sebuah cemas Kau istirahat dulu ya mayat, santai-santai saja di sini. aku ada dinas sebentar ke rumah sakit jiwa Kalau nanti terbangun dan takut sendirian, teleponlah aku secepatnya Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. saya akan membacakan puisi tentang poster setengah telanjang dari Joko Purnomo. Si kecil yang suka makan es krim itu sudah besar dan perawan, sudah tidak pemalu dan ingusan. Ia gemar melucu dan pintar juga menggodamu. Kau penyair ya, kau tahu itu dari kepalamu yang botak dan licin seperti semangka. Kau tergoda, tergoda, dan ingin lebih lama terpana ketika mantannya mengerjap dan bulan mencerat di atas rambut-rambutnya yang hitam pekat. Malam heboh sekali, orang-orang mulai resah menunggu kereta. Perempuan, kau mau ikut? Tidak ah, katanya. Kereta sudah siap, para pelayat berjejal di dalam gerbong sambil melambai-lambaikan bendera. Perempuan, ikutlah bersama kami, kita akan pergi menyambut revolusi. Ah, revolusi-revolusi telah kulipat dan kuselipkan ke dalam beha. Lancang benar ya, berani menantang kita dengan senyumnya yang sangat sub subversif. Ia sungguh berbahaya. Lonceng terakhir telah menyelesaikan nyanyian sepasang mata bola. Tinggallah malam yang redam, langit yang diam, tinggallah air mata yang menetes pelan ke dalam se segelas bir yang menempel pada dada yang setengah terbuka. Tikus, karya Joko Pinurbo, banyak orang begitu jijik dan benci pada tikus tapi perempuan lajang yang tinggal sendirian di rumahnya yang besar itu justru merasa tentram bersahabat dengan tikus-tikus yang mencericit terus tiada hentinya entah berapa tikus berumah di rumahnya dan setiap hari ada saja tikus mati lalu dengan sedih ia buang kesalahan. sebelum tidur sambil mengantuk ia sempatkan membaca buku hidup bahagia bersama tikus. Sementara konser tikus berlangsung terus sampai jauh malam. Juga ketika ia sudah nyenyak bermimpi bertemu kekasih yang selama ini ia sembunyikan. Dalam ingatan, malam itu ia tidur berselimutkan sarung cap tikus. Dan ada tikus besar dari kuburan mundur mandi di sekitar tubuhnya. Mengundus-ngendus sakitnya. Saat ia bangun, ia menjerit, mendapatkan ikus-ikus mati, kelaparan Dirancang Sialan Kau dapat cericitnya Kau bangkainya Doa seorang pesolek Karya Joko Pinurbo Tuhan yang cantik Temani aku yang sedang menyepi Di rimba kosmetik Nyalakan lanskap Pada alisku yang gelap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 Robek-robek bajuku, sebelum kau senyapkan warna. Sebelum kau oleskan lipstick terbaik ke bibirku yang mati kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rashidian dia Putri ingin membawakan puisi yang berjudul Tuhan Datang Malam Ini, karya joko pinurbo untuk GM. Tuhan datang malam ini, di gudang gulita yang cuma dihuni ceri tikus dan celoteh sepi. Ia datang dengan sebuah headline yang megah. Telah kubradal ketakutan dan kegemetaranmu. Kini bisa kau rayakan kesepian dan kesendirianmu dengan lebih meriah. Dengar, Tuhan melangkah lewat dengan sangat kemulai. Di atas halaman-halaman yang hilang dan rubrik-rubrik terbekalai. Malam berdebar-debar di sebuah kolom yang rindang. Kolom yang teduh ia kumpulkan huruf-huruf yang bercerai berai dan merangkainya menjadi sebuah komposisi kedamaian. Namun, masih juga ia cabar. Kenapa ya aku masih kesepian? Seakan tak bisa damai tanpa suara-suara riuh dan kata-kata gaduh. Mungkin karena kau terlalu terikat pada makna yang berkalbat sesat. Demikian seperti telah ia temukan jawaban. Begitulah. Ia hikmat malam yang, ia hikmati malam yang cerau dan mencoba menghalau-galau dan risau. Dibetulkannya rambut ranggas yang menjuntai di atas dahi dan pasai. Di belainya kumis kusut dan cabang capai yang menjalar mengja di selingkir sangsai. Sementara di luar hujan dan angin berkejaran menggelar konvoi kemurangan. <tuh> Lalu diambilnya pena dicelupkan ya pada luka yang ditulisnya. Saya ini apalah Tuhan? Saya ini cuma jejak jejak kakimu kaki musafir pada seringai serial catatan pinggir. Sisa aroma pada songgok pH dan bau kecut pada sisa cinta. Saya ini cuma cewilan cemas kok Tuhan? Saya ini cuma 100 hektar halaman surat kabar yang habis terbakar, sekeping puisi yang terpental di labrak batalion iklan. Dan Tuhan datang malam ini di gudang gelap di bawah tanah yang cuma dihuni, ceri tikus dan celoteh. Ia datang bersama empat ribu pasukan lengkap dengan borgol dan senapan. Dengar, mereka menggedor-gedor pintu berseru, jangan halangi kami, jangan lari dan sembunyi. Kami cuma orang-orang kesepian. kami ingin bergabung bersama Anda di sebuah kolom yang teduh, kolom yang rindang kami akan kumpulkan sejata dan menyusunnya jadi sebuah komposisi kebimbingan sesudah itu perkenalkanlah kami Sita dan kami bawa semua yang anda punya sungguh suguhan cuma berkas-berkas tua dan halaman-halaman kosong semata Tuhan mereka sangat ketakutan antarkan mereka ke sebuah rubik yang tenang puisi kedua berjudul malam itu kita kondangan karya Joko Pinurbu Malam itu kita pergi kondangan, naik andong kehujanan, kudanya lari kencang, klingklong, klingklong. Malam sudah sangat larut, sudah sangat panas pestanya, di dalam rumah banyak tamu asing, lagi asik main kuda lumping. Pengantin menggunakan topeng monyet, duduk mengangkang di pelaminan. Selamat kawin saudara kembar, kita ucapkan salam, selamat datang calon jelangkong sambutnya riang. Kau terkekeh dan lalu terkenang. Melihat potretmu di dinding ruang, Lagi meringis dalam gendongan. Dia ya, si anak hilang, pengantin menjelaskan. Malam itu kita kondangan, Naik andong ke hujanan. Kudanya lari kencang, Kling klang, kling klang, Kita melaju, melenggang, Dalam sang karut ingatan. Januari yang lusuh datang padaku, Dengan wajah putih kelabu, Beri aku tempat perlindungan Musim begitu rusuk Bahaya mengancam dari segala jurusan Hujan yang basah kuyup tubuhnya Kuungsikan ke dalam botol bersama kilat, guru, dan ledakan-ledakan petirnya Angin yang mendigil kedinginan Ku ke dalam gelas bersama desa, desau, dan desirnya Semoga sekalian kata dan makna Yang kuziarahi bertahun-tahun lamanya Ikhlas menerima cobaan yang tiada putusnya Sebab memang begitu jauh Jarak perjalanan di antara mereka Semoga tidak sekian luka dan sembilu Yang tak terhenti-henti meruyaknya Tidak saling sayat dan sakit hati justru karena demikian dalam percintaan di antara keduanya. Januari yang lusuh datang padaku, seperti doa yang rela bersekutu dengan sekian kata dan ucapan yang sering gagap dan gagu. Kau sudah tak sabar menungguku di halaman rumah berdinding putih itu di atas bangku. Di bawah pohon cemara duduk seorang wanita setengah bayi, sedang suntuk, membaca, dan sesekali tertawa. Nah, perempuan itu mengangkat kaki kirinya, kemudian menumpangkannya ke kanan. pahanya tersingkap, kelap, kau terjebak, kau kususupkan. Celap cahayamu ke celah-celah itu dan aku cemburu. Maka aku pun segera berderai lembut di atas parasmu. Aku berdebar ketika perempuan itu menjolak girang. Gerimis senja telah datang. Hanya agar perempuan kita bahagia, kau dan aku rela berlebut biang lalat dan ingin segera melilitkannya ke tubuhnya. Sebah sesaat lagi, Kau sudah menjadi malam dan aku hujan Dan perempuan itu tidak mencintai keduanya Ia akan cepat-cepat masuk rumahnya Membiarkan kita berdua menghapus jejaknya